Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya di sini ya Audio Official ya. Salam otomotif Salam satu hobi. Jangan lupa di klik tombol subscribe Like, comment, dan share Semoga teman-teman dan rekan-rekan yang berada di luar sana Dalam keadaan sehat selalu Dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin, amin, ya Allah, Alamin Kali ini suasana pagi di Senggala Motor ya Karena kita ada acara khususnya hari Senin, mobil kita parkirkan di luar atau kita ready kan setiap unit di depan. Itu dilakukan proses diskon besar-besaran terus di segalang motor untuk memudahkan nasabah dalam hal jual beli menjelang akhir tahun ya. <laughs> Ayo, silahkan datang saja di sini atau kontak person ke nomor 0813-14656554. Suasana mobil Di singgala motor Yang lagi Ready setiap unitnya Next Inilah suasana bengkel Kita di singgala motor ya Unit di ajangkan bagian depan Karena kita ada acara hari ini wow nanti akan meriah acaranya ya saksikan saja di channel saya Agro official ya next kita akan buat kejutan-kejutan meriah nantinya ini tempat udah uh, bersih dan ready si dalam keadaan bersih Semangat pagi, semangat kerja untuk cari cuan, demi engkau dan sebuah hati ya, untuk masa depan kita. Tempat kita bersih, nyaman, rapi dan ready. Next. ada di bagian pojok ujung sana itu banyak sekali mobilnya kita lihat ya kita spill di single motor ini udah ready HDL serta 36 PS nanti kita review semua mobil ready di sini ya ini ada juga Wow luar biasa semuanya Kita spill kantor, kita nih kerja pagi kita ya, Bapak ini next. Ini juga ada kantor dalamnya, satu super HDX, super HDX ini Borneo yang lagi full of variasi. Oke, okay. seperti inilah suasana kita di bengkel dan untuk memperbaiki, memperbaiki mobil ya, kita standby atau stay di sini. Hai, ini mobil yang kemarin yang kita review, Nicole. Waduh, super HD, cantik kali yang ini ya. 2018 yang ini udah kita review ya ini bagus tapi di sini uh, ada memakai lasban atau alas lumpur boleh juga yang ini ya silahkan untuk dilihat teman-teman kita yang berada luar sana ini bagus sangat bagus sekali ya ini mobil kemarin yang kita review pergantian ban baru Sosis, saman, kabin, kepalanya masih orisinil ya. Ini oreo Fuso tahun 2011, ready juga. Sinar motor menyediakan berbagai macam oh. mobil. <laughs> ada mobil pribadi dan juga ada mobil untuk muatan atau mobil kantor, cari cuan ada juga. Kita standby di sini ya. akan dipilih, ini Fuso tahun 2011 kemarin, 220 PS ada lagi deh, hanya di segala motor nanti kita akan ada acara yang besar-besaran, diskonnya akhir tahun, menjelang akhir tahun, bantu di subscribe, like, komen, dan share nya, jangan lupa di ikuti channel ini terus ya, sampai kita ketemu besok di acara selanjutnya See you next time. Terima kasih banyak. Love you too.